makola kemudian seh atau yai mbaye iksan ini dawuh wakot yah taju aidon buttolun tadi ahli batal itu punya hujah hujah itu alasan Diplomatik, <tuh> diplomat ya, punya diplomat. Ali batal karena apa? Alasannya itu: libuh, lihi, wakil, muasatihi, wabadlihi Karena <tuh> Ali batal ini, bakhil, bah, hanking, bakhilnya dada juga sedikit apa itu sifat luasnya bahkan wabadulihi dan penyerahannya au ya talu atau bikin bikin-bikin ya -bikin. talu yu. bayai itu maknanya pekrono litisa'ihi fi amridunya. karena dia itu hartanya banyak luas Wah istiqsari alal fukorok dia bikin uh, dengan hartanya dia bikin macam-macam asar bangun rumah bangun gedung ya. Is, bangun istana bangun hotel itu maka istiqsar namanya ya istiqsar dibangun bangun-bangun. Dengan adanya nah, alal ala di atas orang-orang fakir. Jadi, Dekiku mau, mau ala ala ala ala ala macam ala ala ala yo harganya ala ala mau ala yang ratusan juta itu gak mau. mau kelihatan Rumahnya pun juga bagus. It's kayak menyerupai istana hotel. Ini namanya istiksari. Analadiyam na'uhu minal badli wal isar. Sesungguhnya yang men mencegah. Dia sampai menyerahkan harta enggak mau. Bikin asar kepada orang lain juga enggak mau beda lu kalau orang mukmin yang disuarangkan di dalam surat al hasyar itu wayuk siruna ala ang fusihim walauka nabihim hososoh yeah. iya jadi lain jadi orang-orang yang alim orang iman itu mereka itu beramal itu nggak berduli Seberapa dia penting dengan hartanya, dengan uangnya. Tapi ada kalau ada orang yang membutuhkan sangat membutuhkan, dia enggak berpikir maka Bayu siruna ala angfusihim. Mereka memberi apa itu memberi bekas, ngasih kebahagiaan. Uangnya dikasihkan pada orang lain. Ala angfusihim mengalahkan kebutuhannya diri sendiri. sendiri. Lo Ono ada yang begini. Dua ini duit satu di belonjo ini menisuk. Ya. Terus ono uang. Mereka butuh duit satu. Dua sampai karenopo. apa? Kira-kira karen saman wani enggak? Ha? Enggak kira wani loh. Gak gani. Padahal dek Quran ono wa, Wahyu siruna ala angfu Sihim. Jadi memberi... Kebahagiaan mengasihi orang Tapi dirinya sendiri itu Di atas kebutuhannya Diri sendiri Dikalah sendiri. Kal nih kebutuhan Ini pernah loh Su. Kalau Sampan baca Di dalam kitab Durot Itu ada keterangannya Apa itu Sayyidina Ali ya? Sayyidina Ali itu pernah Seperti itu Disuruh beli makanan oleh Siti Fatimah beli dia beli kurma. Terus di di, di jalan itu ketemu orang minta-minta katanya Sayyidina Ali Amirul Mukminin saya ini belum makan tiga hari, <laughs> orang jarang, orang ngemis, ya. Wis pokoknya wong jarane wong ngemis kan? Wis melas-melas neng Lho ini dikasihkan. Dikasihkan oleh Sayyidina Ali. Begitu pulang enggak apa-apa. Padahal di rumah itu kelapar kelaparan itu pernah itu terjadi itu itu saya contohnya saya dinaa ah, saya pernah juga terhadap sahabat Abu Bakar orang pada ramai gosip siti Fatimah siti Aisyah karena beli, katanya beliau ini berselingkuh sampai Rasulullah pada waktu itu ya ditegur gusi Allah juga loh ya, akhirnya munculnya tayamum itu dari siti Aisyah itu Alhamdulillah pada waktu itu Abu Bakar biasanya punya api itu eh, sahabat siapa itu loh yang yang di, miskin kemudian setiap hari yang jatah itu sahabat Umar kebutuhannya tapi diam ikut-ikutan jelek-jelekan siti Aisyah ai malah Abu Bakar marah wis aku ah, rakati nih nggak keikon mane logika kan nih Abu Bakar kan bener juga ya logika tapi itu enggak Gak benar sahabat Abu Bakar Akhirnya sahabat Abu bakar ditegur itu Ditegur oleh Allah Lewat Rasulullah yaitu lewat ayat Akhirnya sahabat Abu Bakar Akhirnya mohon maaf Akhirnya tetap ngasih orang tadi Yang sudah beberapa hari Beberapa hari nggak dikasih Akhirnya dikasih oleh Abu Bakar Itu sama itu Makanya ini kadang-kadang kita untuk berbuat baik Ini apalagi diri kita ini butuh kan Ini terjadi juga ini hak demi Allah. Itu saya menyaksikan. Abah saya itu dulu waktu Jumatan itu pasti pakai sarung sama renda kan. Sarungnya yang sekarang itu harganya 1 juta itu dulu ya. Untuk, atau bajunya itu bagus. Bagusnya paling bagus dipak dipakai Jumat. Jumatannya atan. Jum sama saya. Biasanya yang khotbah saya yang ngimami abah saya. Duduk sambil minum kopi. Pakai bajunya tadi. Dilepas jasnya tapi pakai baju yang bagus tadi sama sarung sama renda ada tamu ada tamu itu akhirnya minta sama apa anu yai dalam nyuhun pakaian <coughs> sing jenengan damel lo punoeng gak kerkit noa Pakaiannya apa digawe gue dijaluk akhirnya apa masuk kamar dilepas padahal itu sarung sama rendanya cuma satu satunya itu <laughs> loh Bajunya yang bagus, ganti atas, semua ganti, itu dilempit, dibungkus, dikasihkan. lah itu masih nyari saya. Orangnya sudah pulang, akhirnya ketemu saya, sama nandiyai, tak boleh mangko kok Aku mangko apa jenenge onok daya, jaluk kalambikus sing tak gawe, aku tapi kayak duwe, aku getun, ya tak jaluk no duwe, sampean, masyaallah Masya Allah. Okay. Masalah Rasulullah pun juga demikian, nggak pernah, misalnya ada orang minta itu ditolak itu nggak pernah. Ini Rasulullah, iya kan? Hmm. Ini banyak kejadian. Juga pernah saya itu pada waktu haji di sebelah saya itu ada orang, terus kemudian tanya sama saya mana orang yang di sebelah sini tadi katanya, nggak tahu, saya nggak memperhatikan memang, nggak tahu. Ini tadi Anu. Ah, no. Minta sajadah saya. Nah, sajadah saya cuma satu. Saya enggak saya kasihkan. lah Tapi mau saya kasihkan. Saya pikir-pikir. Saya lihat orangnya enggak ada. Hilang. <laughs> Masya Allah. Ini ada juga seperti itu. Ikmang ke malaikat. Terus pergi. Karena ini kadang-kadang kita nih ada orang minta. Ini jangan sampai kita no. Inilah perilaku orang tasa, tasawuf. Oh, untuk ada tasawuf. Tasrawuf. Juga, <laughs> laku perilakunya harus kita di setuju. Apa lagi, iseng jempol ini? Cempol, kok. ini bagus, ini iya kan? Nah, ini jadi kalau nggak ah, mau Kalau orang tadi itu yang butol itu ahli batal, itu ya, itu dia terjegah. Gak sampai dia itu menyerahkan atau bikin labet pada orang lain itu nggak mau Iyawizudi atau zuhud Vimahi di dalam sesuatu yang ada di hadapannya di sini yo Apa itu rakus tamak tamak bin, ra. bin rakus wis koyok ketik tangani nyekel ini kanan kiri Marunuk se si, wissnyo kalo seke si, nyak kanan kiri, ke kape nui kanok gieni lam cangkeme jilpu anok cangkeme ini like it. itulah makhluk yang paling rakus adalah mo, monyet, nyet mo wong rakus terhadap tunyoi koyok mo nyet pima <laughs> yatei wal ikhrot ridho wal ikhrot jilan apa cene uh, mengeluarkan harta itu enggak mau. lah iki. lah iku jarene iki mangko annal ladzi yamna'uhu yang mencegah ing ladzi apa ridhoh loh itu loh. <tuh> jene ngono iku ridho jarene. Wah, wow, nyegom aku cene ridho jene eh, ikhlas kok. makanya aku gak gak ngekeki mangko aku daripada ngekek aku grundel anu gak ngekeki terus ridho ngono jare modele. Jadi, Pak Ilen deh kini ridho hujan dengan tingkah laku sing kau yang unik memang kalo jeneri doh model yang unik sama kiker ya boleh <laughs> jadi pihak li wakilati etero di anima ceria jadi enggak mau Menyerahkan sesuatu pada jalannya itu enggak mau Sesungguhnya ini jadi ini Itu termasuk makom ridho khusus ditentukan indah nafsi pada dirinya nah, Ini termasuk Ini adalah kau perkataan permainan Yang disertai dengan hawa, naf. hawa nafsu Enggak bener kan ini malian? Wah itu termasuk wahamin khodail novos itu termasuk tipuan dah hawa nafsu wahamanihi dan juga angan-angannya hawa naf, angan-angannya hawa nafsu menoluh Angan hawa nafsu, nafsu yang dua angen-angen barang lunge jadi nafsu niku berbicara model boyong niku mangkosin wangen angenin aku ini daripada aku anu tak kata ki aku rido daripada aku ngeke Okay. Ya. Uh, wamin gururil adui Dan itu sebagian dari tipu daya musuh Dan uh, tipu, tipuan musuh dan tipu daya musuh Gurur sama makait itu beda Kalau gurur itu bohong, pembujuk Jadi tipuan tapi kalau makayit ini tipu daya, ono dayane itu makayit. Li anar ridolayam naumin iktiaril fakri karena sesungguhnya ridho itu tidak terhalang eh, dari ikhtiar-ikhtiarnya fakir. Jadi lah, fakir uang, apa tenge ini iftiar barang, itu gak ridho gak gak gak, gak menghalang-halangi, dan juga kes, apa itu kesempitan lima adi rodi karena orang yang ridho itu mengetahui adanya bifadali di Keutamaannya zuhud. Dan juga sifat-sifatnya zuhud. Itu orang ri, ridho. Jadi lewumis ridho itu juga paham dengan kezuhudan. Loh. Paham dengan sifat-sifatnya zuhud. wali walikubi maulahu fakri wali maktihi ala takasur. Jadi Bagaimana uh, Dan karena Cinta kepada Apa itu maulaha Majikannya Itu lil fakri karena fakir Wali lan Karena bencinya <tuh> Apa itu Majikannya ini alat takasur Atas memperbanyak harta Cobalah perhatikan ayat Alha kumu takasur Hatta zur tumul Ya, Allah Kumutakasur kerusaan bagi orang-orang yang menumpuk harta. Kata Zur makobir sehingga mereka masuk ke liangku. pagi siang sore malam cendikielani harta dan har harta gak pernah istilah mikir aku nggak ngaji malam rebung lu nggak pernah iyo dipikir pikirku apa nah, wortel kentang kubis <laughs> <laughs> duit dan duit dan duit, takasur, iyo kan dek gini gitu duwe dan duwe dan duwe terus itulah takasuri cindy pikir lu no, duwe duwe Duit apa du. arek joko kagum rapi rapi nyambut jawa memuamempang <laughs> oh <Uno> ngedek ini <laughs> Mau joko lapuk, penumpuk joko <har. laughs> lampuk, penumpuk harta. <laughs> Wess, ini, ini. Oke, oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, iya jadi kadang-kadang kita dapat kecintaan Allah karena apa? Fakirnya. Karena fakir. Lepong fakir itu. Istilahnya. Apa, ini. Bisa diartikan macam-macam loh fakir ini. Fakir itu kalau masalah terkait dengan harta. Berarti dia itu kebutuhannya kekurang, kekurangan. Tapi kalau itu terfakir ini. Biasanya ulama-ulama itu kalau biasanya. Mau mau menerangkan keterangan. Al-fakir. Keloaan keparnakan matur. Tidak ada maksudnya. Al-Fakir keparnakan matur. Jadi wong mau ngarep-ngarep. Rohmatnya kusti. Allah. Ini ku Al-Fakir juga. Tadi orang yang berharap. Rohmatnya Allah. Itu Al-Fakir. Tapi ini yang dimaksudkan. Dengan harta loh ini ya. Yang dimaksudkan ini. Uh, Faridolayak murubil istiqsar. Wal itisa makariha minan nikmah wal istiksar. Jadi, makarido itu enggak perintah untuk bikin apa itu bekas-bekas istiksar. Wow, itu enggak perintah, wong ridho itu enggak pakai dikai jejak-jejak itu enggak atau dikasih uh, keluasaan sesuatu yang uh, dibenci yang dimekrukan dibenci dari nikmat dan istiksa memperbanyak harta enggak ya kok di jembar-jembar nih nikmat atau ngeluas-ngeluas nih apa jenenge ngekay ini bodoh perintah kumbotan ini ku li perintah ridhoiku yeah. lianar ridoyakmurubima ama amrul iman jadi uh, bihi Rido itu perintahnya sesuatu yang diperintahkan iman dengan sesuatu itu. Itu namanya Ridoidakana Makoman Feh. Kalau itu ketika memang makomnya di situ. Iman. Jadi maksudnya apa Ibu? Jadi perkara urusan iman, perkara iman terkait dengan iman itu Rido. Makanya kemarin itu saya Abu Tolib itu saya masih ingetok Inar ridho min makomatil yakin Wa ahwalil muhibin Wa musyahadatil mutawakilin Itu kata Abu Seabuto Tolib Jadi sesungguhnya ridho itu adalah Menduduki keyakinan Sama dengan keyakinan Itu ridho Bahkan disitu Diterangkan apa itu? wa'ahwalil mukhibin. Itu tingkah lakunya orang-orang yang cinta kepada al Allah. Bahkan musyahadahnya, kesaksiannya orang-orang yang tawakal kepada al Allah. Musyahadahnya. Itu tawak, ridho gitu. Afawalayuqam. Ya yau qafu amana tib ilaahi al abdu tadi enggak dihentikan dari sesuatu yang disunahkan kepada hamba itu ridho wala yadkhulu fi makarihalahu min fudulid nah tidak masuk di dalam sesuatu yang uh, dimakruhkan bagi orang tadi min fudulid dari berlebihan dunia innamayqufu mindalika gola hawa Uh, sesungguh dihentikan, ya, mindalika itu golabatul hawa. Jadi supaya bisa mengalahkan hawa nafsu masuk dalam Dunia Jadi wahyu terhilufihi mahabatunnya. Mahabatutunnya. Nah itu dicela di itu. Kalau, kalau apa itu masih urusannya itu masih urusan dunya dan dunya, urusan nafsu, ya itu dicela itu, pil ilmi kami turut ulama tak murupi nafsu amaro tadi perintah yang demikian itu nafsu amaro bisu bahkan ganggu ya, mengganggu bihi mus, apa itu al-adu jadi diganggu ridho yang demikian itu diganggu ya oleh muzobil wal Khotmi. yaitu dengan apa itu beban beban sing berat itu dan dorongan-dorongan khatmi itu hasun maknanya dorongan didorong supaya ning nglakoni kaelek ke kelekan Nah ini wahadimat mumatun matun wa jadi yang demikian itu adalah beberapa celaan wa dan beberapa tingkah matumat karena kebodohannya atas Ridho. Maka wong Ridho itu jok ngampur Aku kayak bapak amal, yang ada duitnya, bis tingkatan itu, gajah, amalnya semut. Ini aku Ridho. <lach> Ngekei semut, Ridho. Lalu gak gajah, lu yang Ridho. Lalu ya. Maka ini, Al wasabikun al awaluna minal muhajirin wal ansuri waladina amanu eh waladina taba'uhum ya waladina waladina taba'uhum biisanin radiyallahu anhum maradu tadi ikuloh wasabikun itu orang-orang yang terdahulu al awaluna yang Awal dulu isan asabik ono al awal sabik itu sebenarnya sama dengan awal yaitu golongan monghah mong hijrah lan golongan mong kaum an ansor. dan orang-orang yang mengikuti jejak kaum muhajirin dan sahabat an ansor Bi isanin dengan ba, bagus oleh ngikutin nurut manut iku bagus para nah, porosoha Sahabat Ansor maupun Sahabat muhaji, Muhajirin, gimana mereka Rodhiallahu Anhum Barodhu Allah itu ridho pada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah, mau nulu. Tadi Wong ridhoiku untung banget. geng. Okay. Makanya di persiapi kalau A'adallahu kalau Allah dicawisi si jannatin takjir minta dihalan. Anhar nulu, lahiku li anu ano, lahiki gak saking bodoh nih, nanggini bab keridoan, ini ku bodoh gak paham nulu. Pasti ikhtiar rotun yang demikian itu adalah tipuan-tipuan nafsu, ya, laha, ya, minan nafsi laha, watamwehun, watamweh tanweh niku maknani diweleh-weleh no. Ini ku tamwes. alal kholki atas makhluk liyas liyas minhu catatan supaya nih ini selamat walau udro dan tidak ada alasan baginya bahada indah maliki dan yang ini ada di sisi penguasanya walasalamat dan dia selamat bagi orang itu di dalam rito. min kholki dia dari Uh, yang menjadikan yang menciptakan wala maqam lahu dan tidak ada makom baginya fil di dalam rido im indal ulama imin ahli rido di sisi ulama yang ahli rido le kutu rido ikumalian malian monggo nek ngersane Allah ya kudu rido ning wong ulama ahli rido rido model koyo ngene iku mau long barang ngono rido mek titik utawa nggep begedil ora gelem Kudu ridho model gunung aku anu kangnge kai ridho eh lah klangnge kai tongnge kai titik aku ridho lengnge kai akai kai ridho beli di nge niku pendapat pendapat dulinan, niku nge ya napat tulinan jadi kowloon lai lai pun niku nggak bener maka faa laika antar doa piko doa ilahi aza ini kata Imam Ghazali, maka wajiblah kamu Ridho dengan kodoknya Allah dengan putusannya Allah maka ini diterangkan kalau Allah taala hal jaza ulisan ilal isan nggak ada pembalasan kebagusan kecuali dibalas ba bagus ya? Jadi, apa uh, namanya air susu dibalas air? susu nggak ono air susu dibalas air tuba ini ihsan bil ihsan kok ya yeah. air susu dibalas air, air susu. susu jadi nggak ada kebaikan kecuali kebaikan mbak saya yakin kok orang kalau kita ditanami kebaikan, fa insya Allah orang itu akan ingat selama lamanya kalau tahu dia itu ada dikasih kebaikan ibarat dikasih air susu pembalas air tuba terus kemudian orang itu apa itu nggak nah, mungkin dalam hatinya itu apa itu ingkar tuh nggak mungkin mesti dia ini roh gak? masa mana jauh kuatir mama ono noko sama nanam kebaikan pada orang terus kemudian orang itu nggak baik sama sampean jangan susah orang itu berarti nipu diri sendiri nipu diri sendiri punggisi tanami kebaikan ke orang anu gitu guru lu guru ambek murid Lalu guru nanam kebaikan apa ora kira-kira ambek murid. Lalu kok muridé lali. Ata muridé niki malah musuhi, kira-kira ya apa yu? Berarti sing koplak sapa iki? Tapi insyaallah niku gak ono, sebabé ditanemi kebaik kebaikan, gak ada itu. Ya. Wa muntahal ihsan ridho Allah. Jadi, apa itu eh istilah muntaha itu ujung-ujungnya kebaikan mentok-mentoke kebaikan itu terdapat di Ridho Allah pada ridho -nya Al Allah apalagi terkait dengan orang tua ridha Allah ridol al wali dan suhthul suhtul dan apalagi itu tapi orang tua itu termasuk guru ya orang tua kok Iya kan lah an abdi anillahi taala. Jadi itulah apa itu keuntungan ridonya hamba dari Allah. dari Allah. Warwal Baihaqi fi bi an Abi Sa'id al khorozi nah, Ini nih uh, ar di dalam kitab Sibbi uh, dari sahabat uh, dari Abi Sa'id al khorozi itu pernah da'wa fi makna ayat. Hal jaza'u man akla'am an min nafsihi illa ta'al kopi robihi Barang siapa yang melepas. Ya. Eh, eh kok barang siapa. Hal jaza'u man. Nggak ada pembalasan orang yang melepas dirinya. Nah. Illa ta'al kopi robbihi. lewis mau maksudnya melepas iki Akla jebol. Na awai. Nah. Nah. Awak itu nggak nggak tak di tak aluk nih nang awak aku di omai gini aku kesehatanku ini gini kekuatanku ini gini oh krono aku dewe. ini itu tidak nih di jebol nggak ada istilah ngaku-ngaku awak ide dewi awak dewi di jebol lalu eh Wisnu no asile ilat tak aluk pirapi maka itu dia itu di, di, dikaitkan disandarkan hanya kepada allah kepada Tuhannya. Wis. mbuh Allahumma. mbuh Mangan. Kak mangan. Wis apa jari kusti. Allah sehat. Kak sehat. opo jari al. Obah usik. opo jari. Allah. Jadi kolaan nah, Jadi awak itu memang di dilepas. Dilepas. Urusannya awa, awak. Awak e. Jadi model kau yang di lepas dilepas. Maka itu yang dalam tak Nanggini Allah. Disandarkan kepada Allah. Allah betul-betul dek surat Kulhu niku bener Allah hus Allah hus somat. Gusti Allah tempat sandar. Tempat bersandar. Niku Gusti Allah, Menuluk. di sandar. disandar. Sama lek sandaran ambek wong sogeh kira-kira ya apa? Ya dikibabu. kira menke mangan lek gak kerja ayo. Aman, lelar, lelet nomor lain, bosko, eh, kok eh, eh, eh, kita lain, bosko, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, kita eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, pikiran tapi lek like, saman bersandar hanya kepada Allah, niki jelas sampean akan un. mm -hmm. untung. Diopeni kali Allah, ngono Niki malih tak aluk. Fa jazaa'u an anasil makhluqina ilal alal illal an sabirabil alamin. Nah, jadi enggak ada pembalasan orang yang memutus dari apa itu Kumpul-kumpul sesama makhluk, kumpul-kumpul sama temen. Wah, iki wes uang menjauh dari organisasi, menjauh dari opojeni. Kumpul-kumpul ambek konco, konconi seneng-seneng ambek konco, konconi enak-enakan ambek konco, konconi. Lo awak iki mangkok ingkotok mutus. Almamoro nah, ilah, bagai pembalasannya apa? Kecuali dia, maka nanti enak-enakan dengan robil ala, alamin Tuhan seru sekalian, ah, ala. sampean wong, sing, menjauh, apa itu, menyendiri, uzlah, istilahnya, bahasanya. Uzlah itu orang yang jelek, tak? Enggak. Kalau dia tuh punya ilmunya, punya, punya alasan kuat. Dia enggak mau kumpul-kumpul pada orang lain, sebab dia itu berpikir kadang-kadang kumpul-kumpul itu banyak ruginya hmm. kalau nggak menyakiti ya disakit sakiti kalau Kak bohong ya dibohong sakit kumpul bewang akeh wong bohong pora nggak nah, um, kadang-kadang ono tadi kiai serbuan enuneh bohong ke weto ono kok mencerwito <gülüyor> oleh cerita malah cerita orang gena-genah nyerita no kebohongan kebohongan Wake model. kaya model ono ya golongan kiai nggih kan, pada kiai ini hmm. nah, makanya model kaya ini kumpul bekan cancana ini ada untungnya orang zaman zamannya nyetan ki saat ini ini atasnya tidak menguntungkan banyak kiai golek-golek pimpinan golek-golek itu golek masa, marung solem masa, no pimpinan, ketua sekretaris, bendahara wis marungnya no didol wani piro, Ngono itu ya apa sampean Opo mane pil ngene na pil pil ngene ki iyo kan cendi tutjuk sampean opo pimpinan ni pimpinan ni oso noni kune kuno ni wika tutjuk rahasia emo telinga ni ki hei senggola yang jani sampani som menang nong de tera sampean keni ceri si situ masuk nonggo le ngomong mo telingo nong tadi ceri ni ogo titjuk nong le ewe anjani terpuk mangkani ngomong mo to piliniki yo piliniki yo ngono sama le ono ugwang muno oco oco nongkoyong wean tenanani saman samaan pilih giyong, sama uwang ingku katen oleh samaan sing oraal, sing pali, diwakala pali, diwakala pali, diwakala pali, diwakala pali, diwakala pali, diwakala pali, diwakala pali, diwakala pali, milih pali, diwakala pali, diwakala pali, diwakala pali, diwakala pali, diwakala lah ini wahajaza umman ilal ilaina enggak ada pembalasan orang yang sabar atas aku kata Allah ya, atas aku insun Allah sabar nang Allah bagaimana sabar nang Allah dia sabar ibadah dilakoni nah, apa Allah dilakoni larangani Allah dijauhi dengan sabar Enggak pernah tergoda, enggak pernah nopo jenenge, dir terayu dan sebagainya. Pokok sabar, ibadah isolatif, posoni, dan sembarangan. Sobar lah? Kalau orang itu sabar atas Allah, maka ujung-ujungnya keuntungannya apa? Busul bisa busul kepada Allah. Allah artinya apa ibarat min sama plus ini nyambung Murup enggak? Murup cahayanya ikut dengan adanya sobar atas gusti singonurah, ngono wadan ora sab sabari ora tito, enggak kan orang, orang, orang. Inga, Allah wabar Allah wabar hayalah solayu solat double kayak itu tidak ngora sabari bu, enggak Eh sabar orang nu oleh ujian itu sebuah empat ngeres macet. lu nengku padahal wong sen disambati ego raisong ngatasi kesulitan so ale purto-purto kesulitan ayo menem son di nggak kesulitan emang nentok konnyo kini nggak di kesulitan parah <hesitation> nungdu wong kesulitan ana kesulitan ekonomi kesulitan kesehatan neng yo macam-macam kesulitan nu kadang-kadang Enggak mau, uang menunggu satu, Sawang sinawang Ya apa yang dia memang paling bagus nih, gue sabar nangganya Gusti Allah, pemandu asalai lainnya, hal ya jemalu bihi ayah taro alaina, nah dan ini barang siapa yang sudah wosul kepadaku, <Güleng> maka enggak ada yang bagus, hal ini gimana orang nih, enggak ada yang bagus itu. Uh, ayah Taro alaina Yaitu milih atas aku Hawal Jaya utaap Maka nggak ada pembalasan orang yang uh, Sulit Fit dunia dalam urusan dunia Wa dan juga Nasob sampai ta'api Maknanya ya Kesulitan di dalam dunia Dunia Illa rohata fil akhiro Kecuali itu mendapatkan uh, keenaan di akhirat rokah longgar nikmat oleh kenikmatan oleh kelonggaran di akhirat, di akhirat itu besok besi dengonya disulit sulit kesulitan tapi di akhirat oleh long longgar ini sebagai pembalasan biyan dengan donyo koyo kaya oh karena cinti pangan biyan dengan donyo kak koyo kaya oh wong kumangko sibuk urusan ibadah besri no wengi hutan angin ikau no urusan bahku berdek bahku kilat ka urusan Sing paling penting awaik jalan terus ibadah ibadah anggel loh orang Angel. nah besok dikini akhirat oleh roka dapat kelonggar kelonggaran nuluh di akhiratin beso iku wal jajah uman sobaro ala balwa ila takar ilal mukawwin jadi nggak ada pembalasan orang yang sabar atas pembalasan eh atas cobaan kok pembalasan ala balwa atas ujian ilat takarub oleh ujian oleh Allah niki sabar diuji ini sabar diuji nu sabar. Di sabar kok contohnya Nabi Ayub alaihissalam beliau itu diuji oleh Allah ya kan karena Nabi Ayub itu kan bagus ibadahnya, orangnya kaya, anaknya banyak, wisatanya berlimpah. Akhirnya oleh malaikat ini disebut-sebut di atas langit. Tapi akhirnya setan ini ada yang nyelundup ke langit, ya, nyelundup ke langit. Dia lolos dari lemparan apa itu pecahan lintang sihab oleh para malaikat masuk ke langit. Akhirnya tahu ada malaikat grombol-grombol membicarakan Nabi Ayub tentang kebaikan Nabi Ayub. Tentang ibadah Nabi Ayub. Tentang keikhlasan Nabi Ayub. Akhirnya tentang keridoan Nabi Ayub. Begitu turun setan ini akhirnya muncul kedengkian. Ya Allah saya mohon supaya diizini. Saya mau mengganggu Nabi Ayub. ciri nah, Gusti Allah. yo tak kayak izin macamnya tuh nganinak setan ya di, di lho ternyata Mungkin betul di yo tak izin nih Jadi gusti ya Allah nol oke tapi ojo sampai ganggu atine nabi, ayy, ayy, nabi Ayyub ayo badane jasadnya gangguan anaknya gangguan cucu nih gangguan tuhannya nih gangguan masyarakatnya gangguan oleh tapi atine Nabi Ayub mbok kai sokok gang ganggu korono Nabi Ayub ono imani ini jero atine Akhirnya diganggu tuh nih. Dia rusak karo setan. Nabi Ayyub dikai, dikai berita karo kuline karo anak buai. Nabi ayub tanduran nih gosong kape. Soalnya niki poan nasi luar biasanya Ini poan nasi campur, poan nasi se setan. Angin campur angin, angin ribut. Campur pa, panas nasi. Jadi tanduran nih gosong kape pereng kape. Jadi Nabi ayub dikai berita ngoten. Alhamdulillah. Nah ini nabi ayub muni alhamdulillah terus oma oh yang wangin kuat di anai podoturu tak robu anak sawalas mati cape nabi ayub utan jangan pecah alhamdulillah nabi ayub muni alhamdulillah terus saya terus bocunik uluro sing sitok yunguno diganggu setan cokelum kon rapi ambekung bosok menyakitannya masih juk pegat nabi ayub wah wes nabi ayub jadi pegat yo tak pegat ini situ setia siti roh rohma nah, iki akhirnya tapi nabi ayub begitu awal iki mangko ditambah no kalau siti roh mana gini ono oh, setan pura-pura dukun setan pura-pura tiduk -pura dukun akhirnya piye ditambah no kon no, tak baru nabi napa no, keterangan ni, nabi ayub nung no, ditambani ditambah nih teletong nulu no, ni. akhirnya nabi ayub muring muring kon bakal tak apa jenenge kewepuk, peng sewu, <Sumlah>, no cari ini Nabi Ayyub. Akhirnya ya itu, di kemis waras si dikepuk Nabi Ayyub, cuket sewu, di bonggol dikutuk, no ini, biuk nih gaya ngilangnya. Soalnya ya sayang Bu Juni, memang marati soli, lagi Nabi Ayub. Tapi akhirnya hati ini, nggak bisa di, diganggu kali setan. Se, akhirnya dikembalikan. Hartanya dikembalikan, tambah kaya, Istrinya ini kita tambah mana marungun anak itu tambahake mana ini nabi ayub tadi nabi ayub pun melarat mek dulu nah itu naik ujian tadi itu uji dalam coba-cobaan tapi bisa tak karut ilal mukawin ke, ke tempat yang menjadikan nabi ay ayub mukawin wal jaza uman salama kolbuhu ilaina dari pembalasan orang yang selamat hatinya kepadaku annaja ala tuwalihi ilal ghairina. Jadi makan yang enggak apa itu dijadikan apa itu tuwalihi. Ya, berpaling pada selain Allah. Ngono lho. Gak, gak sampai dek iku berpaling kepada selain Allah enggak enggak bakal iku. Lek wong atine selam, selamat. Tadi awake kesulitan rezeki sedikit tapi deh sholat nanggeh baca tasbih baca zikir, baca sholat sholawat Enggak melayu nang doaun menulu kok kurang rezeki melayu nang doaun meragukan nang gimana maru galuh lah saat ini jawa sihati hati kata kiai kiai kata gus gus berkedok gus berkedok kia kiai kiai kambine pote, wah wow, serbuanan melaik masya Allah masya Allah, iya kan wow, tapi itu berkedok atas hati-hati loh, hati-hati model kayaknya ini tadi, dukun kedok kia. Kiai, wal jaza uman anil kholki, Dari pembalasan orang yang jauh dari makhluk ila takarub ila haq maka dia itu deket dengan alhaq, yaitu awl Allah jadi atau makhluk ikung nggak anu datuk-tuk tiarani wah wong sing atau kandue masa nggak anu we moorek nggak anu we nggak cilek wa ikung nggak punya apa itu nggak punya pengaruh nggak punya kedudukan salah inti lele wong kumangko wali yu ya lo hati neko pojambe an juga malah itu deket dengan al al hak bahayang neng yo cak peduli nggak otto ukuran wis dari presiden Pritel. lembaga eh, mana nu nggak peduli kalau wali-wali malah bersembunyi, yo kan zaman perso Siti Ropi Al Adawiyah setelah Say Ahmad ini meninggal apa beliau itu menempati rumahnya Say Ahmad enggak beliau ini Siti Ropi Al Adawiyah itu malah bertempat di gua di juru gua gua Uy, malah tamu nih hebat hebat golongan ulama-ulama gede setelah tahu itu mangko Siti Ropi ah, Podo moro Nah, ini. tapi ya golongan wong punya apa itu naluri ketauhitan yang bisa moroyo. hadis ibnu Umar ada hadis sahabat ibnu Umar ini Rasulullah Dawuh majaza Uman an amat alaihi bitauhid ilal jannah. Gak ada pembalasan orang tauhid, ya, yang Pantes tauhid itu an amat ilan ilal jannah. Jadi dia itu enak enakan anek jeruni suar itu pembalasan wong tahu, tahu khid, mulu. wong tahu ke itu wong tahu ke itu woi woi pokok e eh, dia ikumang isorang reken wong liow woi orang reken wong sampean butuh wong wong rai, Paling penting nggak bai hubungan secara ruhania maupun jasa dia ini kumpul dengan aw, allah. au lo woi urusan ninte te mbengeng te te mbengeng woi urus engkak nggak ngurus woi Eh, ku mau, kau belum tahu kira, besok itu pembalasannya enak-enakan dengan ini suar suargo menulu, okay? Enak-enakan dengan juru ku niku bingung.